serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Tunda Lesti tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar yang memang lagi heboh banget persahabat ya Mengenai tidak hadirnya Rizky Bilar di panggilan polisi kita lihat persahabat ya Rizky Bilar ini diwakilkan langsung dengan pengacaranya Dan ada sebuah tentunya kalimat yang dilontarkan dari pengacara Rizky Bilar berlebihan walaupun ada hasil visum tuh persahabat. Dan kita lihat juga persahabat ya di tentunya komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan di antaranya dari akun Sumarni 6673 mengatakan berlebihan Jadi visum polisi bohong gitu Woi Pengen ngerasain diserang neti kali ini pengacara si baklor katanya tuh Ada juga persahabatnya kita lihat nih Tentunya setelah selesai memberikan surat persahabatnya bahwa pesikisnya Rizky Bilar itu terganggu Kuasa hukum Rizky Bilar pun mengungkap Lesti dan Bilar manja-manjaan saat dibesuk di rumah sakit Kuasa hukum Rizky Bilar duga ada pihak ketiga yang mengompori Itulah kalimat yang dilontarkan yang disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar saat diwawancara Namun kita lihat prasabatnya, beberapa tanggapan dari fans kita lihat di unggahan tim Fatih Lovers Ada sebuah kalimat yang diunggah Inti pengacara yang mewakili pelaku yang pertama tidak bisa datang di pemanggilan pertama karena keadaan psikisnya terganggu Karena pemberitaan di luar sana Yang kedua menolak pernyataan adanya KDRT Yang ketiga sedang ditangani Ustadz. Itu inti pengacara yang mewakili pelaku Dan tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Astutik2390 mengatakan Doa yang terbaik buat mereka, semoga cepat selesai masalahnya. Mungkin awalnya sama-sama emosi, nggak tahu berbuat apa. Sekarang waktunya berpikiran dingin. Dede semoga cepat bangkit. Buat bilar, semoga cepat pulih hadapi dunia ini apapun yang terjadi. Aku yakin kalian pasti bisa menghadapi cobaan ini. Soalnya Allah memberi cobaan pada umat di luar kemampuannya. Aku yakin kalian bisa bangkit lagi suatu saat itu. Tanggapan tentunya dari salah satu fans. Ada juga persoalan ya, dari tentunya sendo serni mengatakan juga di kalimat komentar. Simak-simak beritanya di sini, dibilang berlebihan. Mungkin pemberitaannya yang berlebihan akhirnya lebih memperkerut. Jadi tunggu hasilnya saja, karena ada yang lebih tahu akhirnya semua digoreng-goreng. Ditambah-tambahkan. Bukan bela tapi bijak-bijaklah melihat, mendengar, menonton Kita hanya penonton doakan yang terbaik untuk semuanya Serahkan kepada sang skenario kehidupan yang maha kuasa untuk mereka Doakan yang terbaik aja buat mereka mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik Kemudian juga bersahabat ya tanggapan lain Ini ada sebuah catatan yang telah diunggah oleh Konstantin Forresti ada sebuah informasi menurut pernyataan wartawan Kompas TV, pelaku akan datang pekan depan. Untuk persahabatnya dicatat, untuk Rizky Bilar akan datang pekan depan menjalani pemeriksaan di kantor polisi Polres Jakarta Selatan. Kita doakan yang terbaik. Dan kita lihat juga persahabatnya ke kabar selanjutnya, ada sebuah kalimat dari pecinta lesti Fatih juga nih, yang mengunggah sebuah postingan kalimat udah nggak berani datang malah nyalahin netizen dengan pemberitaan laporan juga disangkal dengan alasan berlebihan meski ada visum tapi malah sempat sempatnya personal branding seolah-olah orang baik bilang manggil Ustad sorry kita sudah tak sebodoh itu percaya bro cuas wow lagi-lagi persahabatan -lagi ya, fans geram dengan tidak hadirnya Rizky Bilar di pemanggilan pertama kita doakan saja, mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan untuk Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, juga bersahabat, ya. Perhatikan, ini ada wawancara dengan Najwa Sihab. Najwa Sihab aja ini mendukung penuh untuk Bunda Lesti yang mengalami KDRT. Hampir semua mendukung langkah Dedek Lesti, hanya harus bersabar karena pelakunya kan sudah terkenal, suka playing victim. Katanya tuh bersahabat, ya. Itu tanggapan dari M. Unscore Becky24, mengatakan seperti itu. Tentunya kita hanya bisa mendoakan dan selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga kita mendapatkan informasi mengenai Bunda Lesti Kejora. Ada sebuah kalimat info yang kita dapatkan dari akun Malaikat Penjaga Al-Fatih. Info L, teman-teman hari ini keberangkatan Lesti ke Tanah Suci Mekah untuk menenangkan diri. Mengadu kepada sang halik dan meminta keputusan akhir terbaik untuk kedepannya, mohon doanya untuk keselamatan dia di perjalanan. Kami bersama Lesti, dan informasi ini pun dibenarkan oleh beberapa fans yang sudah mengetahui bersahabat. Ya, kita lihat dari akun Instagram Lilis Anuskoras mengatakan, pantesan kemarin dipanggil ke Tanah Suci buat haji, bilangnya ada alasan lain yang gak bisa di-cancel. Ternyata Allah membukakan ini semua. Ada juga tanggapan lain dari akun Indri 1972 mengatakan benar ini min kemarin yang tahunya dari Tiara Marlen. Tapi aku nggak percaya. Kan kita tahu tuh orang gimana. Tapi kalau iya, alhamdulillah. Semoga bisa bikin dede tenang di sana. Tenang hati, tenang. Pikiran tenang, luka fisik juga, persahabat ya, tenang batin juga. Masya Allah kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan bisa menemukan, -menemukan, menemukan jawaban di permasalahan ini persahabat. Dan tentunya kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram. Halo Anuskar Lula mengatakan, kalaupun ini benar, gua sangat setuju lesti sana fisik bisa sembuh, tapi psikis yang sulit sembuh. Emang obatnya ya ke Allah. Trauma psikis berkepanjangan bisa berdampak ke kesehatan tubuh juga. Kita doakan yang terbaik saja untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik untuk mereka berdua, Lesti dan Rizky Billar. Dan selanjutnya kita lihat juga persoalan di postingan Bang Yudi Revan 3 jam yang lalu ini mengunggah foto Rizky Billar yang sedang menggendong Abang Fatih. Namun ada sebuah kalimat yang diposting Tanda-tanda Allah menaikkan derajatmu, kamu akan dihadapkan dengan berbagai masalah, kamu akan mengalami kesedihan seakan tiada henti, hingga seakan berada di titik lelah, kamu akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukaimu. Tetaplah bersyukur, terkadang anugerah diberikan setelah ujian, Bismillah, itu kalimat tentunya support dan dukungan dari sang kakak untuk sang adiknya Rizki Bilar. Kita doakan yang terbaik aja persahabat ya. kasihan Abang L. Tentunya kita selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk judulah kita. Masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya.